Diam. Diam. Diam. Diam. Diam. Diam. nah saya akan ngasih tahu guys kalau ini ciri khas anjing kangal ya anjing kangal dari Turki nah kita kalau pegang anjing jangan sampai anjing yang lain yang udah nganggap kita itu sebagai majikan tahu nanti reaksinya seperti ini guys nah reaksinya itu tuh reaksinya itu. Tuh, tuh, tuh. dia merasa cemburu dia merasa cemburu padahal belum saya pegang Apa oh, kalau seandainya udah dipegang mungkin berantem. kayak bekas-bekas di kakinya itu seperti ini anjing kangal dan ini tinggi besar oh. tinggi besar mungkin tingginya hampir meter, tapi kalau berdiri mungkin lebih dari 2 meter melebihi kita tingginya seperti ini okay. Nah, seperti ini. Kalau seandainya anjing itu saya pegang, yang ini akan marah. Apalagi yang ini nih, ini akan marah. Saya ikuti. Seperti inilah kelompok-kelompok anjing tanggal ya. Mereka harus kalau udah jadi teman bersatu, jadi kelompok begini. Kalau ada pendatang baru, mungkin mereka langsung Menganggap musuh Kan menyerbunya Gitu Ini Ini Besar sekali ini Ini besar sekali ini Ini tingginya Satu meteran ada yang itu Tahu sendirilah Kalau anjing kangal itu Bisa jadi anjing penjaga Cuman ya Ini Besar Gede Kayak kambing nah, bedanya segini guys itu sandal nah tinggi jadi dah, dah, dah jadi ini guys ini ini sebenarnya jagoannya ini mungkin karena udah tua usianya jadi oke okay. yang jelas kalau anda punya anjing Anjing kamu itu incingnya tajam, nggak mau majikannya pegang anjing lain, jangan coba coba lah Soalnya kalau kita coba pegang ya marah, biaran kita itu marah, seperti itu. Jadi ini ini anjing baru ini, ini anjing baru. Coba saya dekatin ya, ini yang marah yang lain ini. Nah, nah yang lain marah, ini bisa saya pegang. Nah, mulai geram kan? Ya, jangan. dan anjing yang ini yang ini mirip banget uh, skibidu ya yang di film-film kartun dulu mungkin waktu kita kecil nonton itu mirip banget ini belum saya pegang tapi udah marah-marah ini anjing kangal ya anjing yang besar pin kalau berdiri lebih dari 2 meter tingginya. Oke. Eh? Yang ini kakinya mungkin menginjak duri. Coba kita lihat. Mirip mirip banget kambing ini. Bedanya kambing mungkin. Ha ha, ha berantam. paket ikutin Berantem ini toh kan, berantem kan? Heh, hey. Berantem ini. Mungkin ini memperebutin Perkinanya ini. Sudah, sudah, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang. Pulang. pulang. Pulang, pulang, pulang Oke okay guys nah, Cukup sampai di sini ya pulang pulang. Hey. pulang, pulang Pulang, pulang, pulang, pulang Pulang, <tuk> pulang Ini pulang-pulang eh, eh, eh. nah, seginilah ke anjing kangal nah, seginilah ke anjing kangal ini yang betina jagoannya ini guys jagoannya yang gede walaupun badannya segini tapi jagoannya ini cuman sayang ini udah tua ini nah kalau yang paling gede yang ini kalau yang ini tinggi besar guys <tik> Jem. gitu ya anjing penjemburu, oke, okay. nah gitu lagi, jadi buat kalian punya peliharaan, kalau ada anjing pendatang yang baru, jangan kalian pegang-pegang lah, karena peliharaan anda pasti akan, <tuk> maace, <Masih. tuk> diam diam diam diam Diam, eh, slow. Nah, seperti inilah, ke. Tarinya gede ini. Nah, oh, diam. Mungkin saya akan membubarkan mereka semua ini. Karena sudah terlalu agresif. Oke. Okay. <tod expansive> eh, diam, diam, diam. Diam, eh, hey. shit, shit, heh, ini guys, kita gak usah takut karena mereka gak bakal kan cuman agak kaget kalau mata marah, ini, gede banget nih, oh. tinggi, sama saya duduk aja itu lebih ya tingginya. Diam, ah, diam. Hi, aku camataringnya malah ini. Diam, diam. Oh, yo, Diam, diam, diam, diam, diam. Ah, sekarang santai majukannya. Ah, seperti itu guys yang namanya anjing kangen ya nah diam oke okay, stop slow slow